Hai jumpa lagi bersama Gwagian Hwan dan kali ini kita bakal buka seputar tiktok yang lucu-lucu dan unyu-unyu yang unik yang kreatif dan tentunya yang bikin perut menggelitik ada apa kita simak dan lihat Tiktok enggak nyambung anjing enggak jelas anjing enggak gas <tik> pacor anjing, sini, anjing rame, anjing anjing rame, anjing... anjing anjing emosi, anjing anjing anjing semua, anjing berisi. anjing bisa anjing gitu ya, anjing rame, anjing Sebenarnya anjing udah anjing guys, jadi jadi, apa namanya sound-nya itu di, di apa ya? Di India dikaitkan. Selama ya Lake Hume Island kabur. Waalaikumsalam Abdul Syakur. <tuk> <tuk> Selama <Assalamualaikum tuk> ya Hume kabur. Di sangkana, iya, dan di sangkana uh, di jeruk kuburan. Anjing. botol nyedekin cewek ngele ngecewek cewek, ikut naik mobil parah parah asli asli ya ini gak tau ditabrak na asli pisan kalian pada tau adik erik oi chandra ini editannya luar biasa Pasering anjing, buru goblok. anjing, <Laksaanlah>. mau goblok. Mau lihat si anjing. Pasering anjing. anjing anjing. anjing. Guys, dengar ya, dengar ya. Nol Lauk anjing. All right, anjing. Anjing para orang. Sugan aing lauk ngurek anjing badak itu ih anjing şey. sih sewa lontek ajak ke kamar ceritain siksa nyerah ceritain siksa nyerah ceritain pulang. nyerah bener. bulan bus bener anjing eh bener anjing apa ini alfathihah alfathihah al mat aslinya Al Fatiha Al Ahmad. <te Kingston> <S Gernes> <Ap> <t Benzin> toko Al juga Al eh Toko Al juga Al Lokasi tokonya masih di Tasik. Coba tebak di sebelah mana? Oh, ini daerah Tasik. Nih coba kita baca komennya. Ini sebenarnya mau bukan ngetawain belum ya. Mamanya mana? Uh, daerah mana ya? <t forward> Luar biasa. Iya. Ini ada ide idenya cemerlang, unik unik unik unik unik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah itu usan mereka itu yang sudah terasa. Terjadi tuh unik. Kenapa Nabi diturunkan di tanah Arab? Nya soalnya mau di tanah Sunda mau ngelahirin ngalihin nak. Tiap kungke bakal aja Nabi Dadang, Nabi Asep, Nabi Ujang. Namun di tanah jawa, ini bakal jadi ayah nabi Trisno Namun di ukraine apa di amerika, ini bakal ayah nabi John Nabi Stefan Anjing Anjing Iya, ibu Eh, diulang ulang tetap tetep ngapak Bener sih Anjing barang anjing Hahaha, ini, hahaha, jual diri ku ku ku naun sia ku ku ku naun sia sakit itu pusat mas salam kondusif. <laughs> oh. Aji, Jogend bra. <laughs> anjing <laughs> oh, salaman Yo, nya. buat kalian yang suka order-order online shop nya. sing balik jangan ngarante mana power ranger yang kudu nangan kemana <laughs> nya paket na co nomor na kurang hiji nanya ka ibu bula ka dising siri buat kalian yang suka order online shop sing balik teh monyet <laughs> di perang manusia nya kena inuma. Gua aja. Karaknya ada rainy. Yang Napa kamu di belakang? siang Dewangga. Enggak tahu males pengen beli truk. Oh Dewangga, sukses ya. Selamat ya. Selamat, ya. selamat siang Dewangga. Goblokan. Cok oi. Lu pang mata tolong. Dibere keju dipisah. Beneran dipisah. Goblok. Asu. Anjing, asu. Pang bak tolong. Dibere keju dingin yang luar biasa ngehitna. Lagu yang terdalam tapi mau liput arah lagunya. Soal hak cipta Oke okay guys, gitu aja video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, share and komen. karena itu mah gratis. Hmm. Itu Nun Sagio Himwan. Bye bye.